Sumpah tak ada lagi kesempatanku Untuk bisa bersamamu Kini ku tahu bagaimana caraku Untuk dapat terus denganmu Bawalah pergi cintaku Aja kemanapun kau mau Jadikan temanmu Temanmu paling kau cinta sini ku pun begitu Terus cintaimu di hidupku Di dalam hati yang pertemukan kita nanti Sumpah tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu Kau tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu Bawalah, Bawalah pergi cintaku aja kemana pun kau mau jadikan disini kupun begitu terus cintaimu di hidupku di dalam hatiku sampai waktu yang pertama. Ku pun begitu Hirut, hiru, hiru, hiru, hiru. Sampai waktu yang bertabukkan Bawalah pergi cintaku Aja kemanapun kau mau Jadi